Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Konten kali ini kita akan membahas tentang salah satu faktor mengapa di Sumatera Selatan ini banyak suku dan bahasa sonyo. Mang Dayat sebutkan salah satu karena banyak nian sudut pandang dari berbagai keilmuan, kalau secara keseluruhan. Namun, yang Mang Dayat bahas adalah mengenai hubungan keberagaman di Sumatera Selatan ini yang dikaitkan dengan pemerintahan tradisional Sumatera Selatan, yaitu Marga. Cabai, sebelum kita lanjut, Mang Dayat ingat ke dulu. Tolong di support channel Mang Dayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Konjungi juga konten-konten Mang Dayat lainnya, Mang Dayat doa ke untuk penonton Mang Dayat. Semoga tercapai segala hajat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Wong Palembang ada di pangku, sare ada di junjung. Dulu main cacing keling, tam-tam duku, punggalung-alung. Ma ini hari main mobil legend. Sumatera Selatan adalah provinsi yang unik, terdiri dari ratusan suku dan bahasa. Sebelum dikenalnya Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat Sumatera Selatan sudah ngejalan ke Dulu. Sebelum trending, kata-kata toleransi masyarakat Sumatera Selatan sudah ngejalan ke Mungkin sejak ribuan ataupun ratusan tahun yang lalu. Dengan hamparan wilayah seluas 109.254 km Dan jumlah penduduk yang hampir 8 juta jiwa Secara umum persatuannya kuat Bahkan dari berbagai aspek masyarakat Sumatera Selatan ini punya simbol persatuan Beberapa contoh misalnya Batang Hari Semilan, Yaitu sebutan untuk keseluruhan masyarakat Sumatera Selatan Batang Hari Semilan juga disematkan untuk musik pemersatu Sumsel Kemudian ada legenda yang samu-samu. Si Pahit Lidah yang menjadi cerita sebagian besar di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian bahasa Pemersatunya ialah bahasa Palembang. Dan yang akan kita bahas juga yaitu Pemersatu Sumatera Selatan dalam tatanan kehidupan adalah Undang-Undang Simbur Cahaya yang dijadikan pegangan hukum pemerintahan marga. Karena itulah pemerintahan marga punya peran yang besar dalam lestarinya dan tolerannya masyarakat Sumatera Selatan. Ma ini hari lah berubah galoh, mainan lama mulai dilupuk ke dulu main caying ting tam tam duku punggalung. Ini hari, Kalau kita mirip-mirip ke di Sumatera Selatan ini dikenal dengan marga dan dusun, di Minangkabau dikenal dengan nagari, di Jawa dan Bali dikenal dengan desa, dan pastinya di daerah lain juga punya sistem pemerintahan eksekutif terkecil dalam masyarakatnya. Keistimewaan marga di Sumatera Selatan ini susunan perangkatnya ini sangat khas dan harus dihormati. Marga tidak sebatas sistem pemerintahan bertradisi asli Sumatera Selatan, tapi juga sistem peradatan masyarakat yang mengacu tuturan dan aturan tertulis Undang-Undang Simbur Cahaya. Marga ini adalah komunitas asli atau yang disebut dengan masyarakat adat yang bisa ngatur wilayahnya dewe. Marga punya perangkat hukum dan acuan yang jelas dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dalam pemerintahan Marga pada masanya tidak punya ketergantungan terhadap pihak lain di luar dulu main caingkring tam tam dukku pongalungalung ma ini hari main mobil legend. waktu demi waktu dan zaman demi zaman perubahan selalu hadir semakin lamo otonomi dan hak marga semakin dikadilke Sampai akhirnya di masa Republik Indonesia ini, pemerintahan Marga dihapus ke. Di masa awal kesatuan Marga ini, pecah kerajaan-kerajaan kecil yang secara bebas mengatur wilayah dan masyarakatnya. Karena itu, segala hukum adat dan kebudayaan-kebudayaan bisa berkembang subur di wilayahnya masing-masing. Dalam pemerintahan Marga tidak cuman sebagai kepala pemerintahan, tapi juga sebagai pemangku adat. Karena itulah, setiap wilayah marga ini berkembang adat budayanya masing-masing. Bahasa asli masih bisa terlestari. Adat budaya bisa terlestari. Bahkan mungkin, sejak ratusan ataupun ribuan tahun yang lalu, masih terjago sampai sekarang. La <Syukur> Ma mulai dilupo ke ngapo dalam sistem pemerintahan marga adat budaya bahkan bahasa bisa terjago sehingga Sumatera Selatan banyaknya suku dan bahasanya mungkin kalau dak kati pemerintahan marga adat dan budaya kita di Sumatera Selatan ini sudah terlebur jadi Siko pastilah dalam ratusan tahun terjadi asimilasi ataupun akulturasi namun masih pacak terjingok dan dominan identitas dari keasliannya Terlestarinya adat budaya dan bahasa di pemerintahan marga, dikarenakan juga pemerintahan marga ini punya wewenang yang besar, yaitu kewenangan peradilan, kewenangan kepolisian, hak ulayat, sampai penghasilan marga. Selain itu, terbentuknya marga dipengaruhi oleh tiga faktor teritorial dan genealogis. Ada tiga hal, mengapa marga terbentuk? seleret tanggal lima patah, tembing, patah paku tarik dinding, tanggal satu ada tiga hal ngapo marga terbentuk yang pertama dikarno ke masyarakatnya sama-sama terikat dengan wilayah yang ditempati yang kedua adanya perasaan terikat antara masyarakat dengan alasan puyang ataupun keturunan yang ketiga dikarno ke penggabungan dari kedua ini yaitu keterikatan wilayah dan juga keterikatan dengan Puyang. Dalam menjalankan pemerintahan Marga, prakteknya dibangun dengan sistem yang mencakup kondisi budaya, kondisi sosial, dan material. Kondisi budaya mengatur sistem kepercayaan masyarakat, dan juga nilai-nilai budaya pecah budaya malu, harga diri, perlakuan untuk betino, meminang betino, dan sebagainya. Kemudian, kondisi sosial yang mengatur struktur sosial, konflik antar masyarakat, keamanan, sampai masalah hukum. Dan selain itu, kondisi material dalam mengatur pengaturan wilayah dan juga pengelolaannya. Mengatur pengupahan, perkawinan, pakaian, dan sebagainya. Yang segala ini diatur dan sangat dipatuhi oleh masyarakat adat. Sehingga terjagolah adat budaya dan bahasanya masing-masing. Yang Alhamdulillah masih bisa kita ke sampai sekarang. Dengan banyaknya suku dan bahasa yang ada di Sumatera Selatan ini. Dia ini hari laba rubah mainan lama mulai dilupo ke. Pemerintahan Marga punya peran besar dalam melestarikan sejarah budaya Kito Sumatera Selatan. Tapi malah gak pacar ditolak, mojo gak pacar diraih. Pemerintahan Marga sebagai penjago terakhir dari kebudayaan ini sudah mendekati lagi. Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang mengarah pemerintahan Marga menjadi corak nasional dengan mengadopsi sistem desa pecah di Pulau Jawa. Maka dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur tanggal 24 Mei 1983 yang membubarkan pemerintahan Marga. Kemudian seluruh pesira atau kepala dari Marga dipecat secara hormat. Dusun dalam Marga diganti dengan desa dan Krio sebagai kepala dusun akan diganti dengan kepala desa. Akibat dibubarkannya pemerintahan marga ini, dalam beberapa tahun terakhir ini mulai adanya degradasi kebudayaan di beberapa wilayah. Karena itulah inilah saatnya kita harus samo-samo untuk menjaga adat budaya kita supaya tetap lestari. Dan kalau bisa marga ini kita hidupkan lagi agar kita punya benteng terakhir dalam menjaga budaya kita ini. Dulu main